ulit ini masalahnya susah ini masalahnya tuh semana kamu pengalaman hmm. pasin dulu lubangnya eh ingin nah pasang baut ini nih harus ekstra hati-hati karena di sini ada per dan pasang baut ini juga harus ekstra hati-hati di sini juga kan ada ada awat naik ke sana. Oke okay, Bunda Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jomai Tutorial. Video kali ini kita mau unboxing bukan unboxing kali mau mengutang-atik mesin karena uh, mesin yang satu ini uh, untuk si angkatan si pedal si sepatunya ini bermasalah karena besi yang di dalamnya itu patah dan ini nih sudah dibongkar. Enam besi yang di dalam ini sudah kita bongkar dan kita akan ngambil salah satu suku cadangnya dari mesin yang di sana. Kita akan kanibalkan ya. Mudah-mudahan ini berhasil dan mudah-mudahan ini bisa di uh, praktekkan misalnya jikalau eh, bunda atau siapapun yang ada di luar sana mengalami kendala mesin yang seperti yang saya alami sekarang dan kita lanjut akan melihat proses secara mengganti apa. Oke dan mesin ini kenapa kita bongkar karena nih di sini nih harusnya kan ada kaitannya untuk mengangkat si sepatu yang di sini. Nah untuk mengangkat sepatu yang di sini. Nah, yang di sini sepatu yang di sini kita zoom Nah, untuk mengangkat sepatu di sini di sini kan, nah di sini kan ada kaitannya, nah yang mengait ke sini e, ternyata patah tadi, jadi kita akan ganti dan proses cara gantinya seperti apa dan yang pasti tutup ininya tinggal dibuka aja pakai obeng e, obeng cengkeh ya, karena dia bautnya baut obeng cengkeh dan e, kita akan jelaskan ya, ini kan yang buat ngangkat si sepatunya, jadi kalau misalnya e, si besinya nggak ada ini kopla kaplek. Gak bisa diangkat, jadi si sepatu yang ini nih, apa jadi yang si besi yang ini patah? Oke, oh. nah, kita buka. Nah, si besi yang ini yang untuk menahan ke sepatu ini, ke payungannya ini, bukan apa, yang umbrella ya, ini payung-payungan ini. Nah, besi ini patah di atasnya, itu yang tadi yang saya bilang. Jadi, kita akan ganti mengambil dari mesinnya yang satunya lagi, kita akan kanibalin. nah seperti ini yang saya bilang tadi ya jadi yang ini nih ini kan ada besinya nih ke bawah kalau yang tadi kan di belakang nggak ada besinya nah ini yang ini kita akan copot untuk dipindahkan ke mesin yang satunya nah kita akan bongkar dulu aduh bisa kamu oke sudah dibuka bautnya satu dan tinggal satu lagi untuk mengambil si besinya yang tadi ya jatuhkan ya bautnya nah, oke okay. dan cara ngambil si besinya ini lewat sini ya nggak bisa lewat dari bawah Nah diambil seperti ini Oke, nih sudah sudah diambil ya besinya sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi itu yang di sininya itu patah, yang untuk ngait ke besi yang ini patah. Jadi kita akan ambil dari yang mesin satu ini, nah, kita akan pindahkan ke mesin yang satunya. Oh iya, ya, dimakan juga ya. Nah ternyata kenapa bisa jadi patah? Karena di sininya ini nih. Isinya ini dimakan sama besi yang ini, jadi seringnya diangkat, diturun, diangkat, diturun sepatunya. Jadi besinya ini kemakan, jadi yang e, besi yang tadi itu putus, dan kita akan ganti aja pakai yang ini nih. Yang saya maksud barusan, besinya yang ini nih, nih besinya yang ini nih, kayak yang tadi tuh, dia udah, udah patah ya. Nah, besi yang ini fungsinya itu menahan ke sini, jadi contohnya kayak gini lah. Nah, nah kalau misalnya enggak kita angkat sepatu dari bawah. Ininya nekan ke bawah, kalau kita angkat sepatu dari bawah pakai lutut, ini naik ke atas, sehingga si sepatunya itu ikut mengangkat. Nah, seperti itu. Dan pedalnya itu, yang ini nih, pedalnya ya, pedal untuk mengangkat si sepatunya nih. Kalau kita angkat, ininya nih, naik. Ini proses cara memasangnya. Coba, pas deh, Coba Nah Pas deh. Kita lihat ada yang iali. Wih, pas Kang Nah, jadi si hmm. Jadi si besinya ini harus lewat dari lubang ini ya di sini Jadi masukin si besinya itu dengan sembarangan masuk lubang ya Tapi harus ada lubang yang kecil di sini ini Sehingga si besinya ini nih Lewatnya lewat sini Biar pas ke Yang ini nih Si kayongannya ini nih Nah ini, coba Kang turun. Pas nih Pas? Ini proses paling tersulit ini, masalahnya susah ini masangnya. Waduh, waduh, waduh. Sebenernya kang lubangnya kang? Nah. Pasin dulu lubangnya. Oh, kencingin, kencingin. Nah pasang bot ini nih harus ekstra hati-hati karena di sini ada per dan pasang baut ini juga harus ekstra hati-hati. Di sini juga kan ada pe, ada kawat ngait, kesana. Disini ada, disini ada ngait ke sana. Di sini ada di sini ada yang itu bawah. Jadi di sini harus hati-hati nih. nih. Coba nah, jadi ini fungsinya nih. Nah, jadi si besi ini fungsinya untuk ngangkat sepatu yang sana tuh. Sepatu itu kan nanti diangkat. Oke, dan ini sekarang sudah selesai memasang besi yang ini, ya. Hmm. Nah, kalau diangkat, sepatunya itu baru. Oke, dan sekarang kita akan pasang baut lagi di sini, ya, bersama silnya untuk menutup. Um, untuk menutup lagi kembali si ininya, nih, si bagian belakang ini typical Oke okay guys sekarang kita sudah selesai nah ini tadi udah kita pasang si besinya yang patah oh, nggak apa-apa ini ada shopee ya <laughs> ini bukan endorsement atau brand ambassadornya shopee cuman ini iseng banget ini yang kerja Shopee-nya kita copot Nah kita tutup bagian belakangnya dan tinggal dibaut aja ini bautnya baut cengkeh atau baut plus ya nah, seperti ini atau baut kemang kalau kata orang Sunda. oke dan tips dan triknya cara ngebaut atau cara memasang ini jangan langsung dikencangin satu baut ya jadi harus kita pasang dulu pasang dulu pasang dulu semua baru nanti kita kencangin uh, satu persatu Nah kita pasang dulu setengahnya dulu biar uh, Si ini, ini kan ada silnya ya. Kalau nggak ada silnya ini nanti si minyaknya itu bocor lewat sini. Jadi biar si ini rata. Jadi pasang baut dulu semua sekelilingnya. Kalau sekiranya sudah kencang, sudah terpasang ya, baru kita kencangkan semua. Nah, dikencangkan oleh tenaga si Akang. <tuh> Yang, <tuh> Yang rosok. <tuh> si Akang. Iya, yeah, gratis dari Shopee. Nah, oke. Okay. Ini sudah dikencengin bautnya ini tinggal dikencengin, kencengin, kencengin. <laughs> <laughs> Oke okay, sudah selesai di baut sebelah sininya dan sekarang kita akan mengetesnya siap datang nah jadi si pedal ini kan untuk ngangkat si sepatunya Nah, nah karena uh, besinya yang kita unjukin tadi di belakang itu kata ujungnya Jadi si, si sepatunya itu bisa nggak bisa keangkat Nah kalau sekarang nih diangkat ini udah bisa Dan sepatunya nih bisa dilihat Ini sudah normal kembali Sudah bisa diangkat lagi Dan mesin ini sudah bisa berfungsi kembali untuk digunakan Oke okay? So sekian video kali ini Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan subscribe, like, komen, dan share Thank you